Yo, Ya. Yeah. Uh -huh. rumah putar ke kiri empat kali 33 putar ke kiri sini ya. ya, oke jadi gitu ya caranya ya, Baik. selamat mencoba, Mmm. -hmm.